sahabat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam bediler, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Airfall Kediri, Jawa Timur Oke sahabat berkali kali ini saya sedang berada di area outdoor Tepatnya ada di Gazebo Wilis Kediri, Jawa Timur ya sahabat bediler Nah kali ini saya juga akan mengulas senapan angin Gajeluk DWP Fusion 1960 dengan popor Gamu kamuflase plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat bedir untuk tampilan senapan anginnya yang super super cakep banget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 angin ini memiliki panjang 60 cm dan di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki diameter 19 mm dan untuk ketebalan dari tabungnya yaitu 2 mm ya sahabat bediler nah untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI dan mampu menghasilkan Hasilkan uji power yang luar biasa mantap di angka 1100 fps ya sahabat bediler. Kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir. Nah di sini ada yang di belakang sama di ujung larasnya ya sahabat bediler. Jadi visir ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler dengan jarak akurat hingga 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler dan ini spesial banget untuk popor dari senapan angin ini bermotif gamo kamuflase ya sahabat bediler jadi nah jadi senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di area outdoor seperti ini ya sahabat bediler jadi ketika kita berburu akan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler nah kemudian uh, dari popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut kuat dan juga kokoh dan di belakang popornya pun juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang memang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya sahabat bedileh. Oke sahabat bener untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga mulai dari 1 jutaan aja. Sahabat bener sudah mendapatkan senapan angin gejlup big game terbaik di Indonesia versi Jaya Air Rifle. Nah dengan harga segitu pun sahabat bener juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti spare part. Lalu ini ada peredam standar nah peredam standar ini untuk membantu meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin sehingga e, buruan kita tidak lari ataupun tidak kabur ya sahabat bediler jadi untuk bonus ketiga, yaitu ada mimis tester. Nah, jadi dari kami juga menyediakan satu bungkus bonus mimis tester. Nah, apabila dirasa kurang dengan jumlah mimis ini, sahabat berdiri bisa langsung order sekarang di Admin Jaya Arif. karena dari kami juga menyediakan beberapa mimis, ya sahabat berdiler. Nah, untuk bonus yang ke selanjutnya. Yaitu ada tali sandang yang terdapat tulisan fusion Nah ini tali sandangnya sangat membantu dalam membawa senapan angin yang akan dibawa untuk berburu Sehingga akan terlihat praktis dan simpel ya sahabat bediler Dan untuk senapan angin ini pun juga sudah mendapatkan surat izin secara sah ya sahabat bediler Jadi sahabat bediler tidak perlu lagi ragu ataupun takut untuk berburu ya sahabat bediler dan selanjutnya saya juga akan menguji power dari senapan angin gejluk big game ya sahabat berdiri yang nantinya akan langsung diuji oleh teman saya di area outdoor dan seperti apa hasilnya simak video berikut ini. Ya terima kasih untuk uh, teman saya yang tadi sudah uh, membahas spesifikasi dari senapan angin ini yaitu senapan gejluk DWP Fusion uh, 201960 gamo kamuflase plus manometer ya. Oke, kali ini giliran saya untuk tes uh, akurasi dan juga tes power dari senapan angin ini. Dan saat ini saya berada di area odor tepatnya di Gadjibowilis, Kediri, Jawa Timur. Dan uh, di sini akan saya tes akurasi langsung di lapangan. Uh, seperti apa sih kalau langsung berhadapan di angin yang cukup kencang? Oke, okay, mari kita mulai. Saya akan menggunakan mimis dari Superdum dan e, memakai satu kali tarikan grendel, dan percobaan, percobaan pertama. Satu, dua, tadi ya sahabat bidler untuk tes akurasi dan juga tes power dari senapan KDRP Fusion 1960 kamu kamuflase plus manometer oke okay. kembali ke rekan saya di area outdoor yang lain dan salam builder jadi itu tadi untuk uji power dari senapan angin big game terbaik ini Nah untuk uji powernya pun luar biasa mantap dengan jarak akurat hingga 10 meter sampai dengan 15 meter ya sahabat pediler, nah mungkin Uh, itu saja ya sahabat bedir untuk ulasan spesifikasi dan uji power dari senapan gejruk Pi game ini dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bedir dalam mencari senapan angin dengan kualitas terbaik. Nah untuk harganya sendiri pun bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah bagi sahabat bedir yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung chat admin jaya airiflo